Mulainya, Ibu keterlaluan Suatu hari nanti kau akan berterima kasih Pembebas itu sudah datang Ayahmu pasti tidak percaya kalau aku pembebas itu Setan itulah sebenarnya Yang mau ubah ibu jadi seperti ini taruh ucapanmu Jangan coba-coba kurang ajar Aku memiliki pemikiran yang lebih maju dari kaum sejamanku Tetapi mereka tidak bisa melihatnya Mereka menganggap aku merusak adat dan emo yang kita Tidakkah kau lihat sendiri? Bahwa tambang ini dapat memakmurkan seluruh rakyat negeri ini dari generasi ke generasi Dan kita tidak akan hidup melarat lagi Aku benci ibu, kau bukan ibuku Jangan paksa ibu untuk membunuh anak kandung sendiri Kalau hal ini terpaksa, aku akan melakukannya Tanya kok gelisah? Kenapa? Aku tidak percaya sebetulnya. Penguasa biasa menggunakan simbol untuk menaklukkan rakyatnya. Aku juga tidak percaya. Termasuk soal ramalan itu. Semuanya hanya pekerjaan penguasa yang ingin terus berkuasa. Tapi aku percaya soal ramalan itu. Terlalu membesar-besarkan persoalan. Kita akan melihatnya sebentar lagi. Teruslah bersama kami. Dan kita bangun negeri bersama-sama untuk keluar dari penguasa yang seharimu. Aku bukanlah perempuan yang senang menetap dan mewujudkan mimpiku di satu tempat. Lasmi ini sudah sepantasnya aku memikirkan seorang pendamping. Maaf kalau ucapanku mengganggu perasaanmu. Kita bergerak sekarang. What? <laughs> Mas, mas itu Tidak aku heal Aku akan mati Bertahanlah Kanda Aku akan membawakannya padamu Perempuan itu datang membawa pasukan Untuk apa kau laporkan padaku? Kau tahu tugasmu Perempuan itu, perempuan itu <tuh> Sabar Kanda Percayalah kepada Dinda Keramahan itu milik Tinda, bukan milik perempuan itu. Bagaimana jika dia tahu keberadaanku? Suatu hari nanti, bukan hanya perempuan itu yang harus tahu, tapi semua umat manusia harus tahu bahwa jasa bakti Kanda terhadap negeri ini amat besar. Bertahanlah Kanda. Tenanglah, aku akan menghabiskan perempuan jalan itu. Uh, uh, uh. Aku bertemu juga dengan penggenap ramalan itu. Jika kau menganggapnya begitu, aku tidak bisa membantah. Aku merasa hari ini adalah hari kematianmu. Kau sudah dipengaruhi oleh ramalan itu. Asal kau tahu saja, akulah penggenap ramalan itu. Dan akulah yang akan membawa kemerdekaan bangsa ini. Dengan menangkapi dan membunuh semua perempuan? Itu cuma sambilan saja. Kau tahu, aku sengaja membunuh semua perempuan di negeri ini supaya tidak ada yang menggenapi ramalan itu. Tentunya aku yang mengenapi ramalan itu. Dan kau lihat sendiri, bagaimana aku menggenapinya. Ternyata aku boleh juga.